Baik, teman-teman, selamat datang di uh, week keempat. Di sini kita akan belajar bagaimana menggerakkan pemain menggunakan uh, virtual joystick, kemudian menggunakan button biasa untuk men-trigger suatu aksi, serta merotasi um, dunia ya dengan cara mengklik dan tahan, men round atas bawah untuk melakukan orbiting kamera uh, yang relatif terhadap pemain. Ya. Uh, selamat mengikuti tutorial week keempat ini.